ini adalah kelanjutan materi video sebelumnya tutorial investasi saham metode analisa fundamental bagian pertama dan kedua jangan lupa subscribe materi-materi materi berikutnya cara download data dan input tabel fundamental saham jadi pada materi ini berisi eh, cara Uh, input mengambil data dari dua data, data dari uh, website Bersaifik Indonesia KSEI yang bisa digunakan untuk uh, membuat tabel fundamental saham maupun tabel analisa teknikal data-data harian yang digunakan untuk membuat analisa Ya, masih bersama Investama Saham, data apa saja yang dibutuhkan? Data broker, anggota bursa, dan data emiten meliputi laporan keuangan perusahaan tercatat, transaksi harian, kapitalisasi, dan lain-lain. Laporan pembayaran, dividen, data corporate action, dividen, merger, stock split, dan lain-lain. Uh, di sini data emiten laporan keuangan ini untuk uh, kita gunakan membuat tabel uh, analisa fundamental fundamental dari perusahaan sedang teraksa, transaksi harian untuk uh, analisa teknikal uh, materi untuk analisa technical akan di berikan nanti selanjutnya setelah video ini video kemudian data corporate action ada dividen setiap tahun perusahaan melakukan dividen pembagian dividen kemudian ada merger penggabungan perusahaan stock split dan lain-lain stock split ini pemecahan saham Websitenya adalah ideik.co.id. Ini adalah saham Bursa Efek Indonesia. Kita bisa lihat di sebelah kiri. Di sini perusahaan tercatat anggota bursa, informasi saham, enggak unduh data. Ini kita bisa ambil data dari website Bursa Efek Indonesia anggota bursa anggota bursa ini adalah broker yang memperdagangkan efek surat berharga, baik saham obligasi reksadana dan lain-lain kita bisa melihat anggota bursa di eh, bagian anggota bursa dan partisipan kemudian profil anggota bursa saya kita akan mencari dana reksa sekuritas cari aja nanti ketemu atau di D ini update uh, berdasarkan update di sini kita bisa menemukan broker yang kita inginkan pada bagian yang awal kita bisa melihat di sini ada bahan sekuritas PMN BCA sekuritas Bank BCA memiliki ada beni sekuritas dan lain-lain Data emiten. Data emiten adalah emiten adalah perusahaan yang tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Jadi sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kita bisa lihat di sini perusahaan tercatat. Kemudian profil perusahaan tercatat. Di sini ada saham, ada obligasi. Tinggal kita pilih di sini. Contohnya mulai dari yang paling depan ada Astra Agro Lestari ALE kodenya ALE uh, tanggal IPO tanggal listing adalah tanggal 9 Desember 97 jadi Astra Agro Lestari ini IPO nya tanggal 9 Desember 97 kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat profil perusahaan ini saham ini. Misalnya, kita ingin membeli sahamnya, kita bisa lihat profil perusahaan di sini. Ada Aisardwer, ada Adikarya, PUMN, ada Adaro, ada Bariagro, dan lain-lain. Di sini juga ditampilkan berdasarkan alfabet. Ini setelah kita lihat tadi profil Astra Agro Lestari. Kita bisa lihat di sini jika kita ingin uh, melihat profilnya. Di sini ada Astra Agro Lestari, kodenya ALE. Kantornya di kawasan Industri Pulau Gadung Sektornya agriculture, perkebunan. Kita bisa lihat dengan men mengunduh, mendownload dari uh, bagian ini, performance profile, kemudian laporan keuangan tahunan. di sini tadi yang emiten, perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia kita bisa lihat laporan keuangannya, La baik laporan keuangan kuartal maupun laporan keuangan tahunan jadi setiap perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia perusahaan TBK terbuka setiap kuartal harus melaporkan keuangannya ke bursa efek Indonesia sini ada UNTR annual report 2016 kita bisa download ini di bagian ini kita unduh dunduh, kita unduh kita bisa melihat hasilnya salah contohnya seperti ini ini ada laporan laba rugi United Tractor ya. kita bisa lihat pendapatan bersihnya hampir tahun 2016 45 triliun di ada tos, ada laba tahun berjalan laba bersih 5 triliun. Laba persaham saham earning per dari 2015 1033 naik menjadi 1341. Naik hampir 30%. Di sini kita juga di laporan keuangan kita bisa membaca ee uh, Profil lainnya seperti anak perusahaan, bisnisnya, dan lain sebagainya. Jadi, selain saham, ada reksadana, dan salah satu reksadana yang dijual secara online atau secara langsung dalam bentuk ETF (Exchange Rate Fund). Di sini, kita bisa lihat, di sini kita bisa lihat informasi pasar kemudian ETF di sini. Nah, ini di sini ada. Ini adalah ETF. Kalau saham tadi ada kodenya 4 huruf. Ini adalah kode untuk reksadana ETF. Di sini ada R-ABFEI, ABFEI Ini base-nya. Base-nya di sini obligasi reksadana berbasis obligasi indeks penerbitnya adalah bahana sekuritas manajer investasinya kemudian ini ada RLQ45X dari namanya ini adalah reksadana yang berbasis LQ45 45 saham yang paling liquid Penerbitnya adalah Indo Premier Sekuritas. kemudian dana XIC ini adalah reksadana dana consumer. Basisnya adalah sektor consumer. Penerbitnya Indo Premier Sekuritas. SIF basisnya finansial. Penerbitnya sama, manajer investasinya, uh, indo primer sekuritas, IT, ada basisnya, IDX30, e sama penerbitnya. Di sini kita bisa lihat semua data uh, ETF yang diperjualbelikan secara langsung. Kita juga bisa lihat uh, profil dari uh, reksadana ini. jadi sama-sama apa saja yang diinvestasikan ETF ini lewat manajer investasinya. LQ45. LQ45 tadi uh, adalah uh, saham yang masuk 45 saham perusahaan yang paling liquid Bisa kita bisa melihatnya di publikasi kemudian LQ45 kita bisa melihat setiap, setiap bulannya di sini bisa juga di nanti di bagian terakhirnya ada website edek data juga yang bisa melihat LQ45 secara harian ringkasan kinerja emiten Ringkasan bisa dilihat di publikasi kemudian ringkasan kinerja perusahaan tercatat. Jadi di sini kita bisa melihat ringkasan kinerja emiten, saham perusahaan, laporan keuangannya kita bisa lihat secara ringkas berikut dengan indikator-indikatornya langsung. Di sini misalnya kita klik U, di sini akan muncul. ULC, Ultra Jaya Unggul Indah Cahaya sini Ada Bakri Sumantra United Traktor Un Unilever Kita contoh uh, United Traktor Kita unduh dan Nanti kita akan menghasilkan Ringkasan uh, Laporan keuangannya seperti ini di sini ada ringkasan dari tahun 2012, 2013, 14, 2015, 2016. Secara, uh, ringkasan secara, uh, selama 20 uh, selama 5 tahun. Kita bisa lihat perkembangan dari perusahaan ini. Termasuk pertumbuhannya, uh, pendapatannya, labanya dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di ringkasan pesan. Ini kelanjutannya. Di sini ada revenue pendapatan tadi 2016 mencapai 45 triliun. Tapi bisa lihat di sini labanya berapa? Tadi 5 triliun 2016 dari dari dua dari dibanding 2015 meskipun laba pada tahun 2015 49 triliun. Bisa faktornya, kita bisa lihat di laporan keuangan di atas tadi, uh, faktor yang menyebabkan labanya kecil bisa karena liabilities atau faktor yang lain, Lugi, rugi kos bisa juga, dan ini rasionya. Indikator yang uh, sudah tidak perlu menggunakan rumus lagi seperti pada materi video training investasi saham dengan fundamental bagian pertama di sini dijelaskan cara menghitung earning per share book value dar dr roa roe cpm cpm cross profit margin di sini eh, kita udah langsung tinggal memasukkan ke dalam tabel fundamentalnya berikutnya aja transaksi harian ini adalah transaksi harian saham secara keseluruhan per hari yang bisa digunakan untuk membuat analisa teknikal jadi untuk menganalisa teknikal secara harian kita bisa menggunakan data ini data-data ini dengan uh, mengklik unduh data ringkasan Ini kita bisa lihat ringkasan harian kita tinggal centang apa saja yang akan kita ambil datanya di sini ada stok kode volume stok name high harga tertinggi value harga terendah low frekuensinya penutupan saham pada hari hari perdagangan perubahan dari open close, kemudian ada listed share juga bisa jumlah saham yang terdaftar nah, ini hasilnya hasil download tadi kita bisa lihat seperti ini, ini kita lihat tadi kode-kode sahamnya, ALI BBA, beda ini adalah Adi, Adikarya ini adalah kode-kode saham perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia pada hari perdagangan yang kita inginkan termasuk ada pembukaan ini profius adalah penutupan kemarin hari kemarin open price adalah pembukaan high tertinggi harga tertinggi harga terendah penutupan close volumenya value nya frekuensinya semua hasilnya ini kita rekap nanti dalam bentuk uh, digabungkan dengan indeksnya indeks sahamnya akan menghasilkan uh, data yang kita gunakan untuk uh, membuat analisa teknikal menggunakan misalnya uh, software tambahan seperti metastock atau amibroker tadi selain berikutnya selain ini selain IDX Bursa, Bursa Efek Indonesia ada juga website ideikdata.co.id ini ada backup dari Bursa Efek Indonesia yang datanya kita langsung data perdagangan pada hari tersebut kita bisa lihat di sini ada download data market summary semuanya di sini data indeks saham harian. Jadi kalau kita ingin membuka uh, indeks kepada hari yang perdagangan misalnya hari ini, kita bisa lihat di data.co.id market summary market indicat. Di sini seperti di sini ada EX index 170602.txt. Ini adalah uh, Indek pada bulan pada tanggal dua bulan Juni 2017. Di sini nanti indeksnya bisa dijadikan dalam bentuk teks kita bisa convert ke bentuk ke Excel, ke tabel Excel. Kita gabungkan ke Excel dengan data saham hariannya. Kemudian untuk data Sahamnya tadi seperti data saham harian bisa kita unduh di idekdata.id download data daily transaction share. Nah, di sini kita bisa lihat dalam bentuk zip. Nanti kita ekstrak file.zip ini ke bentuk X, xls Kemudian datanya kita gabungkan dengan indeks yang tadi di atas. Nah, kita gabungkan menjadi satu file sehingga hasilnya menjadi seperti ini data harian final jadi ini adalah data indeks-indeks uh, di sini indeks ini yang bentuknya teksi tadi kita gabungkan ke dalam data Excel sedangkan yang di bawah ini adalah data saham harian data saham harian Uh, nanti bentuknya seperti ini MS 160624 nantinya tanggal 24 bulan 6 2016 data ini hasil rekap indeks dan data harian ini kita gabungkan menjadi satu untuk kita masuki kita membuat analisa teknikal menggunakan MetaStock atau AmiBroker sinem aso metastock. Kemudian berikutnya adalah stasiun central efek KSE. KSE ada pendidikan data-data yang kita butuhkan berkaitan dengan uh, publikasi baik uh, dividen, corporate action dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada corporate protection, dividen, ada dividen tunai, dividen saham, dividen tunai dan saham, saham bonus dan lain sebagainya di sini. Di sini ada tanggalnya, tanggal 8 Januari misalnya 2018. Ini ada nah, pembagian dividen ETF ya, ETF, reksadana ETF. Di sini kita bisa lihat di Kasei.co.id, kita bisa unduh datanya di sini. Hasilnya seperti ini setelah kita unduh. Ini adalah dividen Adaro Energy. Laporan keuangan tahun 2016 yang dibagikan dividennya pada. Oh, laporan keuangan 2017 yang dibagikan dividennya tahun 2018. Jadi, dividennya sebesar Rp42,25 per saham per lembar saham. Kemudian, uh, selain itu ada selain dividen ada merger, akuisisi, stock split, reverse stock. Stock split ada pembagian uh, pemecahan nilai saham, reverse stock adalah penggabungan kembali, jadi kebalikannya dari stock split. Di sini ada. Uh, merger misalnya penggabungan perusahaan yang seperti yang baru ini adalah penggabungan antara perusahaan gas negara Pegas masuk ke Pertamina kemudian nanti rencananya Pegas, perusahaan gas negara akan mengakuisisi anak perusahaan Pertamina yang bisnisnya sama Pertagas sehingga menjadi satu perusahaan kemudian sini ada pendaftaran efek baru ini adalah IPO perusahaan yang akan listing kita tinggal lihat mau bulan Januari misalnya ini 2018 jadi pada Januari 2018 ada IPO PT LCK Global Kedaton kita bisa unduh, unduh. Profilnya, profil perusahaan yang akan uh, listing itu akan terdaftar, akan menjual sahamnya. Kemudian, ada sini, ada ini, ada pendaftaran efek baru seperti ETF tadi, kita bisa lihat di di sini Kita tinggal unduh aja data-data perusahaan yang akan listing. Oke itu saja materinya. Mungkin kita akan lanjutkan materi berikutnya di lain kesempatan.